Ok guys, aku Daniel and welcome to the escape So ah uh, Hari ni aku akan start Eh bukan, Karin bukan Today's gonna be different Aku akan buat satu video reaction Aku dah lama tak buat video reaction Um, Tapi aku tak nak buat kecam ke apa ke kritik ke Even though benda ni Terlalu banyak kecaman lah orang kata So Aku akan react satu new music video Yang dinyanyikan oleh Sue Haiza um, the title is aku budak girl and then this song it has reached about what dah are you serious 15 millions views wait I'm going to check dekat phone kadang-kadang dekat laptop aku ni wait dah kau nak tunggu ho oh. Oh, dia dah reach 800,078 um, and 350. But, dekat aku punya laptop, it's 15 million. Gila-gila budak ni. Kalau betul baru orang kata, baru berapa hari je? Dah 15 million. Memang hebat lah dia punya pengaruh dia. Kan? Okay. Okay. So, tanpa memegangkan masa Just go through dengan dia punya music Okay, let's go Okay, so dekat first um, Orang kata first beat dia Intro dia Sedap Orang kata beat dia ala-ala vibe Macam mana aku nak cakap ya Korang pernah tengok Drama-drama uh, Budak sekolah US dulu kan So lagu dia ala-ala macam tu lah kan? Malaysia pun ada dulu Ala-ala music vibe-vibe Dulu bertujuh vibe macam tu, lah So just continue Let's go Let's <yantungan> go Wait. Cerita tentang kita, hidupku. But the lyric was appear in the screen is a lagu ini cerita tentang kisah hidupku. Wait dah just go through lagi. No bad, no bad, no bad, oke okay, ya yeah. Okay, setelah Aku dah dengar sampai habis. Then, now here is the comment. Aku nak comment sikit dia. Okay. Dekat sini aku nak tekankan something. Orang kata uh, The vibe of the music or beat tak ada salah apa-apa. Okay, just nice untuk kita mendengar. But the vocal is nak kata tak sampai tu tak boleh juga. Dia ibarat macam tak kena. Ha, dia punya suara tu tak kena dengan aku budak girl ni dengan dia punya you know beat aku budak girl ni. And then ah uh, Agi satu Dia punya lyricist dia Penulis lirik dia Orang kata Agak just buat benda tu Alah-alah macam gitu je Macam Saja nak genakan budak ni lah Ah, Saja tulis lirik macam ni Kau kesian juga Kita tak boleh nak salahkan dekat dia punya singer Sebab dekat dalam dia punya music maker ni Tak ada kena-mengena dengan budak ni. Cuma artis saja Yang menyanyikan je. Uh, nowadays, kita banyak tengok adalah penyanyi yang Dia yang buat muzik tu. Dia yang buat lirik. And then dia yang nyanyi. So, itu orang kata Satu kepuasan dalam diri dia. But, for this situation Dia hanya menyanyikan lagu tu je. But, macam ibarat um, Aku, aku. Aku tak ada apa-apa kosong. Aku just ada duit. Aku datang dekat Recording Company Dan aku cakap, saya nak buat uh, Saya nak lagu, saya bayar Jadi, diorang, kita kapas pas kerja dekat diorang ah Jadi, diorang akan cari releases, diorang akan cari music maker, beat maker, arrangement, semua music, sound system uh, Sound engineer semua So, Maybe dalam masa seminggu ataupun dua minggu, diorang akan contact kita back dan bagi tahu muzik beat di semua dah siap so kita datang tinggal record. So jadi tak puaslah untuk fan-fans dia. Okay kepada fans Street Haiza ni jangan marah kalau aku ada tersilap kata ke aku just nak komen orang kata berilah bukan aku sengaja nak apa orang kata sengaja nak mengutuk. Uh. So jangan marah, jangan marah hanya untuk membina. <gak> Bagus-bagus Pemulaan yang baik lah Pemulaan baik untuk Aku tak nak campurkan isu Yang pasal ada orang cakap uh, Zaman sekarang ni Insta famous Tiktokers ataupun orang-orang lain yang famous It's easy Untuk korang terus jump into the You know The entertainment industry uh, Just with korang dah ada You know Uh, a bit Huge amount of Followers um, Subscribers Just korang terus jump into the uh, Industry Aku pun mungkin Akan jadi macam tu Akan datang So jadi aku tak nak kutuk Aku tak kutuk Sebab aku risau Benda ni jadi dekat aku So ya yeah. Aku rasa pun aku tak nak cakap banyak Pasal ni Nanti marahlah fans dia ke apa So ya yeah. Don't forget to subscribe Like, comment, share kepada Suik Haizah Teruskan usaha Cuba untuk tulis lirik sendiri Dan Cubalah untuk cari Beatmaker yang lain Ataupun You know Apa nama dia Composer yang lain Yang A lot better lah Daripada yang buat lagu ni So ya Don't forget to subscribe Like, comment, share Aku Dini Escape with our space Salam.com Bye-bye Ciao Sikit lagi Sekarang dah 1.73 Kita dah nak reach 1.74 dan kita boleh lah dalam masa yang terdekat ni uh, kita boleh reach 2k insya-Allah. Dua orang yang terbaik, dua orang yang terbaik. Bye peace. Assalamualaikum.